9 tahun dari makanan para pemuda ya gerak-gerak rawin bisa kiamat sehingga cek Imam Ibnu Hajar Asqalani itu pun dipotong oleh hijrahnya Rasul di mana Rasul hijrah di Mekah ke Rasul hijrahnya ke Madinah berarti 11 hijriah 59 ambil sebelas berapa tahun Bantuan atau air? 59, cokot 11 sebarah. 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Sedangkan Imam Jalaluddin 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Bukan siapa-siapa Raja Adil sedunia ialah Imam Mahdi Al-Muntazar Siapa beliau? Cucu Rasulullah Mimpin dunia Imam Mahdi 7 tahun Berarti 48 ambil 7 Berarti 41 tahun <ganti <ganti> Karena 1500 tahun tinggal 41 tahun Maksudnya bisa nyandung, tidak geranya randung Ibu-ibu nyandung-nyandung Yang jadi pertanyaan Sudah punya bekal apa Kita untuk menghadap kepada Allah Sedangkan hadirin wal hadirat Ketika orang mati Umur orang ayahnya dipanjangkan ke Allah Hakikatnya kontrak umur dikurangi Setiap panjang umur Sedikit lagi kontraknya Manusia yang baik yang berpikir hari ini Harus lebih baik daripada hari kemarin Poh iya teh usahakan Udah lebih bagus tiba-tiba kemari Labakan urang orang amal anu soleh Sebab ketika berhadapan jenggus Gusti Allah Orang ma mau teh mau naon Uy, Mau naon Mau naon Mau amal Amal usaha Amal usaha itu amal orang, ulah amal soleh. soleh, mau amal pae, eh. amal goreng si <tuh> ketika jelemah berbuat baik, waktu hidup di alam dunia, sana sirep, atel, ku allah bakal ditembongkan, Sanajan jelemah berbuat Jelek sanajan sekedar siram atel ku allah bakal ditembongkan hadirin komputer allah mual error pengacara allah mual error sanajan ditutupan hadirin sedaya urang maling urang iya urang itu bisa. nah kumar giza itu cekang jeng rasul ikhtanim homsan oblah homsin anjen kudu bener-bener kena lima perkara sama memeh datang nol per, ara, sababaka koblah hiramika ibadah mameng pengker ngora meme datang kolot ges kolot ma borobor, ndek ngaji dengge jeli budeg, jema torek ngaji ke semal bener pak ngerepukin kiai, mata kuring sering ngomong jelma torek ma dajak diajak ngaji diajak demo cak inge kuduna, mata kurang sempur mendek demo ke Jakarta desa Kadu kudu jangan nubudek torek Tenten paling harum. sana jangan yang pestol ting, dorodot, dekat dengin, Maju terus, nyong-nyong modar apaya diharum. Menghubungkan <tuk> <tuk> orang, ibadah maka kusada Allah. Cek pemuda lekebaik, kami makyai nek-bener nek-insa Pakai kebegas umur gue cap, <tuk> Allahu Akbar. Mau nyampe umur lima puluh tahun. Panari maot mateng orang tekolot Untuk setiap tiap daun kelapa anuragat teh bu anu kolot ya ketika butuh nekajat empat pucuk nudi empat, ui ayah uh janur pucuk pucuk janur anu, janur tah janur anu hijau ayat tuh janur, awo janur kabeh kuning pucuk Untuk setiap tiap bu awi nudi ala te nu kolot hente ketika ibu butuh Alam Iwung di empat, ui bener tak? Jajal kusiawi kolot, rebus kusiak. Nyum murak, kusia Kadang-kadang orok nupae. Kadang-kadang nutua yang modern. Kadang-kadang pemuda anupae. Maka kusabab sakit itu cekang jeng rasul sababakah koblahi Ibadah kepada Allah mumpung masih muda sebelum datang tua. Anu ka dua cekang jeng rasul ibadah kagus di Allah subhanahu wa taala sihat takak koblak sakomikan mumpung badan lagi sehat sebelum datang sakit gesgering ma boro-boro wudud beni rizan cekang nak na abahku naon aing mani rizan hayang ala udu Cai panas tajis, atau cai mau molo aing apa yang cai panas mah di lembab yang usia. Terus bah, abah sanggarapkan kaki blat, abah ges, lain terasa, ges deket keharap jauh keburi. Uh, ges tarere asana abah maguari keges tengen yang akan tay tay aja, ngakan uyah ararasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula ararames, cuma cager tolol dah mah. Kunaon ibu kerja jakjen, bapa terdaik, ketika gesgering karak Sokatuh manalikir ayina dunia kesemua dahakiya. Kedengdai di Allah subhanahu wa ta'baris dikiamatkan. Ketika Rasul hijrah mati Madinah. Qala'al badru alayna min thaniyatil wada' Wajabat syukru alayna Mada'al lillahi da' Bagaikan bulan purnama tanggal 14. Itu bulan purnama tanggal 14 cahayanya terang gak? Gelap apa terang? Terang sekarang ini kita jumlahkan 14 ketika rasul datang hijrah ke madinah sekarang ini menginjak abad 15 tambahkan 14 sama 15 jumlah berapa 29 lah kalau 29 bulan terang apa gelap malah bergidung lain gelap deh zaman sekarang ini dibagus bagus juga udah jelek Nggak bisa layak zamanun kata Rasul illa bakal datang suatu masa terkecuali hari ini lebih buruk daripada kemarin. Rasakan ke kurang masing-masing. Poe ayena leuwih bagu leuwih goreng tibatan poe kamari. Leres teh Bu? Woi, bener nah Bu? nah ini zamanun tepat-tepat datang hiji mangsa terkecuali dana bakal jelek terus penerus terus terus terus terus tidak akan terjadi kiamat di buka bumi ini terkecuali pimpinannya negara kita ini dari mulai RT sampai presiden dipimpin oleh anak zina, anak zina, anak zina kakara ku Allah kiamatkan dunia Lamun pimpinan anak dimulai panghadapna sampai pengluhurna dipimpin ku anak zina, anak zina, anak zina wal'iyadu billah muka moga negara orang diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala bu manusia yang baik yang berpikir hari ini kita berusaha lebih bagus tibatan poe kamari muntahun kamari ibu pas ya beji kata tangga ini manggus menang hewa aja kata tangga menang ulah lewati dulu poe misalkan ibu enak pek kata tangga hmm enak kata tangga cukup dulu poe we oh, ulah cek inget lol siaram jadah doang Lalu, cikai, ulah cek inget tadi Ngekeh wamai udah Misalkan ibu hendak ya, dasar kerennya nekat, Ditanya sekali, tah, teh, di mana? sih nah, siap. selasa, panggil idei, teh, harap, Reboh ditanya deh, teh hari acara teh di, itu, di kampung Sempur, cina anak ayah Muharaman, etam malam naon, atau tanya ku siapa di itu, panitia lain, siapung. Senen, selasa, reboh, tak kemis, mah cager Teh, kemana? Ke pasar lah. Ih, ayah nama gering bager, oh oh. Pohon kembali cina ke ayah aing ayah enak anak siap. Ayah nak nges, ayah mendingan cagur ayah nama cek juga lah waktu itu lupa yang siun, Uuh umur yang modal waru, mana yang temboknya naon masya Allah, ayo cek kau dari kampar mana? Kepasar, panci berang amat kepasar, nah atau tipe ting mara rehe, begitu, hmm. enggak seolah siling hewan, jeng datang, jeng baraya jeng dulur, dah orang hakikat dah di Allah, kita ini asalnya dari Adam. Wa adam min terab. Adam Allah ciptakan Nabi Allah Adam tina tanah hakikatnya manusia tina tanah kiai tetangga kula tuh ribut dua kali, kali pas tina tanah tina tanah ngan tana sengketa, no etama, si buka bengkok pemerintah baru bayar pajak si gana, tina tanah Kakek nah katakan, pajabatin nata nerakyat getina. Anu miskin tinata ne nu bengharga tinak. Anu kasep tinata ne anu goreng getina. Anu putih tinata ne pugu nu hidung mahalobateing. Tinata leutak mer. Kajen hidung buk buik kulit nak numpetin asal hati tapi bodas. Amin. Atuhnya losdoi hidung wih. makanya para pemuda kita harus memperbaiki keturunan. Namun orang kulit hidung, boga pemajikan kulit nu putih. Enggak boga anak panbelang anak nak. Ini masih ya kulit hidung, beberapa pemaparjikan tutung Anak nge dodol. Orang jangkung Pemajikan pendek, anak sedang. Orang pendek Pemajikan pendek, anaknya nge bola. Tina Tidak entong orang yang menyebutkan Tidak ada orang yang menyebutkan Insya' Hanya usahakan Maka jatuh di Allah di dalam Al-Quran Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat Allah sumpah wal asri demi waktu asar Bu, di asar ke maghrib deketa Dari asar ke maghrib waktu sebentar enggak? Sebentar Berarti dunia ini sebentar Innal khusr. Sesungguhnya itu manusia rugi. Orang pandeglang rugi, orang tanggerang rugi. pejabat rugi, rakyat rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi. Orang Malaysia rugi, orang Indonesia rugi, orang Saudi rugi, rugi seluruh manusia. Apa kata Allah? terkecuali. Yang tidak rugi, yang pertama manusia yang iman kepada Allah subhanahu Mudah-mudahan kita yang hadir iman semua, amin Amin Barometernya, awas nih Tipis dan imannya seseorang kepada Allah Itu tergantung amalnya Amaliyahnya banyak, sholatnya rajin, berjamaahnya rajin Masya Allah, pengajiannya rajin, ama orang gak suka sangka jelek, berarti imannya tebal. Tapi kalau, sholat nangedul, sholat nanged, ngaji nanged, siga orang sem, terjatuh aku. Coba ya tadi dia, lamun Kiai. ya. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar Apa yang tegas ke rumpul di masjid? <San> Jawab! <Rumga> dah doang <San> Ayah Allah Ibu-ibu nukir Begitu Adhan Allahu akbar Allahu akbar <San> Pak, pak, mah enak, warung eh ah, erin erin erin erin erin erin erin erin erin sholat telah sholat telah rezeki maia diharap ayat diharap rezeki magis diaturku al nggak sholat telah gampang kajen tinggalkan batur mas